Yo, kembali lagi dengan saya MC Yo Halo, nama saya MC Mana huruf C-nya? Nanti saya ganti nama deh Nah, jadi teman-teman hari ini saya bakalan sesuai dengan judulnya Saya tidak akan klik bait Saya tidak akan jujur Saya akan 100% asli teman-teman Nah, jadi kita langsung saja bakalan mulai ke server teman-teman Akhirnya bisa teman-teman. Dari tari aku nunggu loading, cuy. Oke, jadi teman-teman seperti jadi teman-teman seperti yang bisa kalian lihat di sini hampir semua orang itu invisible, teman-teman. Nah, orang di sana menggunakan kosmetik dari The Hive, teman-teman. Jadi kelihatan. Let's go, boys! Kita bakalan bermain Sky Wars ya. What? What? What? the? Golok. Kita akan bermain Jomblo. Kai Wars teman-teman seperti kalian bisa lihat semua orang invisible teman-teman termasuk saya. <laughs> Skin saya hilang juga teman-teman. I don't know lah. Jadi, kita langsung saja, guys. Bukan! Orang lain bisa lihat aku, tapi aku tidak bisa lihat orang lain. Oke, okay, jadi kita langsung saja ambil ini, ini, ini, pakai ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ah! ini, ini, ini, um, um, um, um. um. aku, nub, aku, nub, aku, nub. Suara apa itu? Oke, jadi kita langsung saja bakalan maju ke depan, guys. Um, musuh ada di sana. Oke, jadi kita ke sana dulu, guys. Jadi orang lain cuman pakai armor doang, teman-teman. do it. no, no. Oke, tadi teman-teman saya salah ngelemparin Ender Pearl. <tuk> Two, oke jadi one. guys kita langsung saja bakalan mulai dari awal teret teret teret teret saya eh, udah kayak setan guys uh, kita mining dulu uh, gua gua terkejut guys uh. itu tolong itu bom ya sangat sangat sangat sangat balikan lagi dah oke okay, kita bakalan serius sekarang ya Guys Kita bakalan serius Kita punya tracking kompas Kita punya Enggak Oh my god gak ada helm Gak ada helm Tidak ada. Oke jadi di sini saya akan melakukan sebuah mining dulu Oh Apa ini Semoga bukan bom Kita ah, ah, ah, ah. bakalan uh, mining lain Mining lain Oke okay. saya bakalan mining mining saya mau mining mining mining saya mau mining oh, itu ada orang Wah oke okay. ada orang uh, aduh oh iya gue punya snowball ini dia snowballnya guys kena cut ah uh, nggak kena guys uh, pakai ini Cuk. Golok, halo, halo, saya pengen mainin dulu. Oke, okay. Uh, nah ini yang aku cari-cari, kan? Sesuatu yang... iya, guys, aku tadi kena bom. Guys, hasilnya burik. Oh, udah. Oh, no, ini bukan burik. Nah, itu mm. sangat bagus sekali. Saya bakalan mainin. Oh, ah, no, no. Dan begitulah kehidupan dari MC. Oke, jadi guys, kayak bakalan uh, kesana aja deh. Jadi seperti ini adalah ini adalah bridging saya, teman-teman. Oh, uh, dia jago sekali guys. Dicari kursus bridging di Bayar Adsen Mereka berdua sedang bertarung. Yahaya hayah, hayah, hayah, hayah, hayah, hayah, hayah, hayah, <tuk> Ganti server guys. Let's go boys. Pertama-tama ambil ini, ambil ini, ambil ini. Kita langsung saja am, am, am. Kita langsung saja ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini dan am, am, am, am, am. Ya, nyebrang aja deh. Tidak ada pilihan lain boys. Kita harus nyebrang. Oh my god! Salah perhitungan, boys. Salah perhitungan. Ini, ini, ini. Sama ini. Eh, eh, kenapa hilang? Ini server memang nge-lag sekali. Uh, pedang. Uh. Wait a minute. Hmm. Ada yang lewat nih. Ada yang lewat nih. Ah, takut ah. Balik lagi ah aku pengen bikin crafting table dulu ah ini dan saya bakal pedang ah saya bakalan dap membunuh um. Oh hello madafaka Wuhh, oh, oh, oh, dia lagi, guys Wow <tuh> Guys, pertahananku sangat Sangat lemah sekali ternyata Aku harus memerlukan imun saya harus pakai ini saya harus pakai ini oh sama aja uh, saya bakalan menggunakan ya um, um. servernya nge atau saya yang nge-lag gini indie home tolong Indi home mumpung gak ada sasaha enak eh, saya bakalan uh, crafting lagi omel oh, kayaknya uh Eh, ada orang, ada orang beneran, ada orang beneran. Nuju naon antum, Nuju naon, Nuju naon, Nuju naon. Nuju naon Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Uh, untung dia mati, guys. Saya tidak melihat Applenya di mana, tapi saya mendapatkan baju. <laughs> yes, yes, yes. yes, Salah di sini. Benar di sini. Arah sini ada musuh, guys. Hmm. Oh itu. Hello. Seorang MC yang berusaha dalam PVP saya dia tidak dia tidak jatuh guys dia hebat guys yes kita menang guys nah jadi teman-teman saya ganti server lagi teman-teman saya main murder mystery tapi orangnya hilang semua teman-teman oh ini enggak dan let's go Nah, jadi teman-teman di sini saya akan mencari pembunuhnya. Saya menjadi detektif Conan terlebih dahulu tapi pembunuhnya tidak terlihat, teman-teman. Tuh, ada yang lari, lari di sana, teman-teman ya. Ya, tidak tahu itu di tempat lain. Dan Oh no! Itu pembunuhnya. Itu pembunuh pinggir gua, pinggir gua. Ah! No, no pinggir gua pembunuhnya. Pinggir gua pembunuhnya. Kabur, kabur. Kabur. Situ sit, itu pembunuhnya, itu pembunuhnya, cok. Oh, aku punya ide, aku punya ide, aku punya ide. Aku pengen ke atas pohon. Ya, kita bakalan ke atas pohon. Gimana caranya kesini? Oh. Kejauhan, uh. Uh, kita bakalan kesini. Nah, kesini kayaknya bisa nih. Three days later. Okay. Kali ini kita bakalan main Skywars my brudah. Di server ini semua orang invisible, teman-teman ya. Iya. Jadi, saya bakalan lihat apakah saya bisa melalui masa-masa kelam ini, teman-teman. Go, Golo. Saya bakalan cari chest, chest tidak ada chest. dia kabur guys oke okay. saya bakalan ke sini Mayday Mayday batu habis batu habis untung saja saya tidak lewat guys. <sighs> oke okay, saya harus saya harus ambil ambil dulu resources. Um, ya ambil semuanya deh. Saya perlu saya perlu ini ini ini. Sangat buruk sekali. Joao Vitor iya. ya. Wow, ada helm, ada helm, ada helm, ada helm, ada helm, ada helm Burik memang Let's go guys, mudah-mudahan kali ini kita bisa mendapatkan barang-barang bagus dan nikmat ya uhum. Nah, jadi tidak ada. Tidak ada chest lagi, kah? Oh iya, di atas ada. Nanya sendiri, jawab sendiri. Iya, yeah! let's go, boys! Kita tinggal perlu armor, guys. Kosong, Oke, Disana ada orang. Orangnya uh. lagi mining. Ya, saya nyebrang gimana, Pak? Kalau gak ada blok gini. Aduh! Kepencet lupa, Pak. Eh, ta, suara naun. Oke. Um, mungkin kesana bagus. Ya, itu ada orang. Kayaknya bagus deh. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi. Sisi hihi let's go boys <coughs> ada orang di sini armornya jelek guys